Pajarat olah nafas body scan ini perlu di breath atau nafas biasa dan waktu diperlukan berapa menit? Jadi kalau mau latihan sendiri antara 20 puluh sampai tiga menit. Tadi kita itu 30 menit loh ya. Kadang-kadang kalau ada suara dari saya mungkin lebih uh, nggak terasa lama. Kalau sendirian saya juga terus terang juga dengan sendirian tanpa suara gitu, Cik Suwene rasanya lama banget berarti otak kita nggak fokus tapi kita fokus kita membayangkan apalagi untuk membayangkan itu ditambah dengan visual ya sebelumnya kita Google dulu di YouTube cara kerja jantung kita lihat uh oh, jantung begitu ya kita terkagum-kagum dengan mekanisme bagaimana darah mengalir ke sel-sel buka Oh begitu waduh lalu kalau kita ala nafas itu kayak bayangin itu terjadi gitu ya itu kalau saya fokus banget itu nggak mikir yang lain-lain gitu ya nanti google lagi cara kerja ini gitu ya atau pankreas tiba-tiba kita belajar biologi <laughs> belajar kesehatan jadi waktu membayangkan kita aduh kita membayangkan seperti memerintahkan gitu ya jadi organ-organ ginjal jantung segala macam itu kan istilahnya dibawa kendali saraf otonom jadi kita nggak bisa kendalikan pankreas lepas insulin irit-irit jangan banyak-banyak nggak -banyak, bisa itu di bawah kendali saraf otonom Otonom artinya di luar kendali kita, tapi saraf otonom itu kan masih di otak kita juga. Sehingga ini istilah praktisnya ya, seolah-olah melalui membangkitkan kesadaran, kita mencoba berkomunikasi dengan organ yang dibawa kendali saraf otonom, tapi kita mau merasakannya. Ini, ini seolah-olah ya bahasa kalau bahasa ilmiahnya rumit, jelasinya ya tapi seolah kayak kita merasakan dan kayak memerintahkan bahwa oksigen mengalir ke sana. Ya nggak diperintahkan pun mengalir tapi nah itulah kekuatan pikiran atau bayangan di mana memang ketika kita membayangkan, memikirkan, konsentrasi lalu sensitivitas rasa itu muncul itu terjadi. Nah sekarang soal nafasnya, nafasnya sebenarnya seperti di breath tapi tidak ngoyo. Kalau nafas biasa kan berarti cuma ini berarti, metode membayangkan, Pak. Ini berarti bukan olah nafas, ini, Pak. Ini bayangin semedi, kita bukan semedi, kita bukan hanya bayangkan, kita olah nafas, body scan. Nah, makanya nafasnya tetap diolah dengan uh, mungkin. Kalau nanti saya rekaman berikutnya, lebih baik saya pakai peragaan sedikit ya. Tapi, bang, saya diam, gitu tapi nafas kita, nafasnya pelan-pelan, masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Kalau lewat mulut atau keluarnya lewat mulut, lebih kelihatan ya, apalagi diperagakan dengan. Itu akan terasa sebenarnya, secara teknis seperti itu. Jadi, tarik nafas jadi ritmenya kayak di bread, tapi nggak. Itu pelan, tarik, tarik, tarik, tarik. Sampai nggak bisa narik lagi, lepaskan pelan-pelan lagi, lepasin. Biasanya melepasin sama narik itu lebih cepat melepasin, ya. Kan kita nampak lepasin nggak bisa tahan-tahan gitu ya, ya kayak kalau pakai mulut. Tapi kan kita pakai mulut, mulutnya senyum, jadi lewat hidung dengan cepat habis tuh ya. Tarik lagi kalau narik bisa pelan-pelan, tarik bisa dikombinasi, tarik lewat pro dulu baru angkat dada itu boleh ya tapi nggak bisa angkat dulu baru-perut kalau kita angkat dada otomatis perutnya kempes ya tapi itu sebenarnya tidak harus dengan gerakan cukup dengan tanpa bergerak apa-apa tapi nafas kita dalam tanpa bergerak apa-apa kita merasakan jari-jari tapi kalau belum sensitif bisa ya waktu kita bersyukur jari-jari untuk, untuk sidik jari yang berbeda kita begini-begini itu -begini boleh kan lebih rasa ya sereng sereng sereng gitu enggak apa-apa ya mau digerakin jadinya enggak apa-apa sampai kita tanpa bergerak tapi kita bisa merasakan, tapi nafasnya adalah seperti nafas dalam, cuma tarik hidung, keluar lewat hidung.